Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukri Anisa, mahasiswi Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi dengan NPM 20810098. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku agresi. Dosen pengampu, Dr. Fikri, S.Psi, M.Si. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agresi adalah perbuatan bermusuhan yang bersifat menyerang secara fisik maupun psikis. Kepada pihak lain, agresi merupakan tindakan kasar akibat kekecewaan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat ditunjukkan kepada orang lain atau benda. Pengertian perilaku agresi menurut para ahli. Menurut Baron dalam Questwara 1988, menyebutkan bahwa perilaku agresi merupakan tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Menurut Freud dalam Bailey tahun 1989, perilaku agresi merupakan cara pertama yang dikenal manusia untuk mengungkapkan kemarahannya, yang dituangkan melalui serangan fisik secara membabi buta terhadap objek, benda hidup maupun benda bati yang membangkitkan emosi itu. Menurut Fredman dan Peplau dalam Sarwono 2005, ada empat jenis agresi sebagai berikut. Agresi lebih sebagai suatu bentuk perilaku daripada dipandang sebagai emosi. Kebutuhan atau motif Agresi dibatasi sebagai tindakan di mana agresor atau pelakunya mempunyai maksud untuk merugikan atau menyakiti orang lain Suatu tindakan dipandang sebagai agresif hanya bila tindakan itu meriptikan suatu makhluk hidup Teori agresif banyak, teori yang dikemukakan oleh para ahli psikologi sosial Tetapi secara global terdapat ilmu pendekatan atau teori yang umum digunakan dalam disiplin ilmu ini yaitu teori insting, teori belajar sosial, dan teori penilaian kognitif. Masing-masing teori tersebut memberikan perspektif yang berbeda dalam menjelaskan tentang tingkah laku sosial. Tetapi, tidak satu pun pendekatan atau teori-teori tersebut cukup untuk memahami semua tingkah laku, kecuali bila teori-teori tersebut digabung bersama atau digunakan secara selektif maka dapat merupakan suatu kumpulan penjelasan yang menyeluruh tentang gejala-gejala sosial. Berikut ini akan dibahas prefektif dari masing-masing teori dalam memahami tingkah laku sosial. Pertama, teori insting. Teori ini adalah teori paling klasik tentang perilaku agresi. Dijelaskan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresif. Baron dan Brain 1997 Teori frustasi agresi dikemukakan oleh John Dollard dan Neil Miller dalam Berkwitz tahun 1992 teori, teori ini berpendapat bahwa agresi merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang sebagai reaksi terdapat peristiwa yang tidak menyenangkan Dalam hal ini, frustasi adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku seseorang Selanjutnya, teori belajar sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku agresi sebagai perilaku yang dipelajari. Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Stickland 2001. Selanjutnya, teori penilaian kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi individu terhadap stimulus agresi sangat tergantung pada secara stimulus ini diinterprest oleh individu selanjutnya perilaku agresi sebagai dorongan yang berasal dari luar pandangan tentang perilaku agresi tidak berhubungan dengan insting namun ditemuk, ditentukan oleh kejadian-kejadian eksternal di mana kondisi tersebut akan menimbulkan dorongan yang kuat pada seorang untuk memicu kemunculan perilaku agresi salah satu teori dari kelompok ini adalah teori frustasi Agresi yang dipelopori oleh Dorot dan kawan-kawan dalam Baron dan Brain 2000. Selanjutnya, perilaku agresi sebagai perilaku kataris. Gagasan yang terakhir ini adalah bahwa perasaan marah dapat dikurangi melalui penggunaan agresi. Bentuk-bentuk perilaku agresi menurut Medinus dan John 1976. Membagi agresi dalam beberapa tipe berdasarkan bentuk dan tingkahnya. Pertama, agresi menyerang secara fisik. Misalnya memukul, mendorong, melukai, menendang, menginggit, dan merampas. Kedua, agresi menyerang suatu objek atau benda mati atau binatang. Ketiga, agresi menyerang secara verbal, yaitu memburuk-burukkan orang lain, memarahi, mengancam, dan menuntut. Keempat, agresi melanggar hak milik atau menyerang benda milik orang lain. Pembagian agresi menurut Moyer 1971 sebagai berikut: a. Agresi predatori atau agresi yang dibangkitkan oleh kehadiran objek alamnya atau mangsa, yang biasanya terdapat pada organisme atau spesies hewan yang menjadikan hewan dari spesies lain sebagai mangsa. b. Agresi antar jantan adalah agresi secara tipikal dibangkitkan oleh kehadiran secaman jantan atau pada suatu spesies. C. Agresi ketakutan adalah agresi yang dibangkitkan oleh tertutupnya kesempatan untuk menghindar dari ancaman. D. Agresi tersinggung adalah agresi yang dibangkitkan oleh perasaan tersinggung atau kemarahan respon yang menyerang muncul terhadap 12 stimulus yang luas Terha tanpa harus memilih sasaran yang baik berupa objek hidup ataupun mati, e agresi pertahanan teritorial adalah agresi yang dilakukan oleh organisme dalam rangka mempertahankan daerah kekuasaan, dari ancaman atau gangguan dari anggota spesiesnya sendiri. F agresi maternal atau agresi yang spesifik pada spesies atau organisme betina atau induk yang dilakukan dalam upaya melindungi anak-anaknya dari berbagai ancaman e. agresi instrumen adalah agresi yang dipelajari, diperkuat dan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. h. agresi emosional dalam hal ini agresor didorong oleh suatu reaksi fisiologis dan motorik yang hebat dalam dirinya, suatu dorongan yang meletupkan usaha untuk menyakiti sasaran. ciri-ciri perilaku -ciri agresi menurut Lee 1989. Ciri-ciri perilaku agresi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu berupa serangan fisik dan serangan verbal. Serangan fisik dapat berupa memukul, meninju, mendorong, menendang, menggigit dan meludahi. Sedangkan serangan verbal dilakukan seperti mengejek, menggertak, menggoda, mengganggu, bertengkar, berkelahi dan berbuat kasar. Ciri khas perilaku agresi menurut Pestron dan kawan-kawan dalam breakwit 1995, yaitu adanya unsur kesenjangan dalam berperilaku serta mempunyai tujuan tertentu dalam mewujudkan keinginan, keinginan individu tersebut. Menurut Bush dan Perry tahun 1992, beranggapkan bahwa ciri-ciri pelaku agresi dapat dibedakan menjadi empat jenis jika dilihat dari faktor yang ada di dalamnya yaitu Pertama, agresi fisik. Agresi fisik adalah bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik. Misalnya, menendang, menguk memukul, menusuk, membakar, hingga membunuh. B. Agresi verbal. Agresi verbal adalah bentuk agresi dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal, yaitu menyakiti dengan menggunakan kata-kata, misalnya mengumpat, memaki, dan membentak. C. Kemarahan. Kemarahan adalah satu bentuk agresi yang sifatnya tersembunyi. Dalam perasaan seseorang tersebut Tetapi efeknya dapat terlihat Dalam perbuatan yang menyakiti orang lain Misalnya muka marah Tidak membalas sapaan Mata melotot dan sebagainya D. Termusuhan Permusuhan adalah sik sikap dan perasaan negatif Terhadap seseorang yang muncul Karena perasaan tertentu Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresif David Dove 1991 menyebutkan bahwa terdapat ilmuwan faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku agresi. Faktor-faktor tersebut adalah, pertama, amarah. Amarah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf, karismatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat, yang biasanya disebabkan adanya kekesalan yang mungkin nyata-nyata salah satu mungkin juga tidak. Kedua, faktor biologis. Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi. Pertama, gen. Kedua, sistem otak. Ketiga, kimia darah. Selanjutnya, kesenjangan generasi. Adanya perbedaan atau jurang pemisah atau gap antar generasi anak dengan orang tuanya. Dapat terlihat dalam bentuk hubungan komunikasi yang minim dan seringkali tidak nyambung. Keempat, peran belajar model kekerasan. Tidak dapat dipungkiri, pada saat ini anak-anak remaja banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui televisi dan juga games Ataupun mainan yang bertema kekerasan Kelima, proses pendisiplinan yang keliru Pendidikan disiplin yang otoriter dengan penerapan yang keras terutama dilakukan dengan memberikan hukuman fisik dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebih mohon maaf demikian akhir presentasi saya semoga bermanfaat untuk kita semua semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan oh iya jangan lupa like comment and subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh